Selanjutnya fungsi nilai sosial. Apa pentingnya sih mempelajari nilai sosial itu? Nah sekarang kita bicara tentang fungsi nilai sosial ini. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak. Jadi misalnya begini ya. Taruhlah saya ini orang luar daerah. Oke saya saya sekarang berada di Bekasi. Dalam hal ini nilai yang saya anut. Di tempat asal dengan nilai yang saya kunjungi atau tempat baru yang saya datang itu berbeda. Fungsi nilai di sini dia bisa mengarahkan saya sebagai anggota baru atau orang-orang lainnya sebagai anggota baru untuk bagaimana berpikir, berperilaku atau bertingkah laku sesuai dengan yang dianut oleh masyarakat setempat. Karena... Kalau saya paksakan nilai yang saya bawa dari tempat asal dengan tempat yang saya datangi, maka akan terjadi benturan antar nilai nanti. Kemudian memotivasi manusia dalam berperilaku. Misalnya seorang guru, dia tentu saja akan terus berupaya untuk menempatkan dirinya sebagai teladan. Entah itu teladan dalam berpikir, Entah itu teladan dalam berperilaku, karena posisinya sebagai guru sudah terlanjur, dan orang meyakini bahwa guru itu teladan. Maka, kalau ada orang yang menjadi guru, nilai yang melekat pada profesi guru itu akan memotivasi setiap guru untuk menjadi teladan bagi muridnya, atau misalnya seorang pemuka agama, seorang ahli agama, dia akan menempatkan dirinya sebagai panutan bagi pengikutnya atau seorang pemimpin atau seorang pejabat atau teman-teman misalnya seorang ketua kelas maka posisimu sebagai ketua kelas akan memotivasimu untuk terlihat lebih baik terlihat lebih rajin dibandingkan dengan teman-teman yang lain kemudian alat solidaritas e, karena kita hidup dalam masyarakat dan ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh seorang individu saja maka kalau kita menganut nilai kebersamaan tadi nilai persatuan maka kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dengan adanya nilai-nilai persatuan tadi dengan adanya nilai-nilai persaudaraan tadi akan mengikat setiap anggota masyarakat yang ada di kelompok itu. Kemudian pengontrol perilaku kita. Ya tadi saya tidak bisa misalnya karena karakternya uh, tidak lembut seperti orang-orang yang menjadi tempat yang saya merantau saya harus paham mana hal-hal yang orang anggap pantas dan yang orang-orang setempat dianggap tidak pantas Nah itulah kira-kira beberapa fungsi nilai dalam kehidupan kita kemudian dari mana saja nilai itu bersumber yang pertama nilai itu bersumber dari Tuhan, tentu saja lewat ajaran agama yang diajarkan oleh e, tarwa, misalnya awal-awalnya para nabi atau orang-orang yang diberikan wahyu. Lewat sekarang, misalnya para pemuka-pemuka agama itu, sumber pertama istilahnya teonong, teo-teo itu Tuhan. Kemudian bersumber dari masyarakat, nilai yang berasal dari kesepakatan sebagian orang. Atau sejumlah anggota masyarakat tentang suatu hal yang dianggap baik di dalam kehidupan sosial itu. Misalnya sekali lagi kita di Indonesia ini punya Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai ini kan dirumuskan oleh sebagian orang, bukan oleh seseorang. Tetapi kemudian dipakai oleh seluruh warga negara Indonesia untuk dijadukan patokan di dalam berperilaku yang kita kenal dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, istilah ini dalam bahasa Latinnya heteronom, artinya dari dari banyak orang itu. Kemudian nilai yang bersumber dari individu. Kalau kalau teman-teman pernah membaca sejarah misalnya sejarah-sejarah politik, nah sekarang misalnya kita hidup di negara demokrasi yang sistem pembagian kekuasaannya Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu kan satu rumusan yang oleh John Locke, filsuf Inggris, yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu, Prancis, tentang bagaimana menata dan mengelola kekuasaan di dalam satu negara. Jadi, awalnya bersumber dari seorang individu, kemudian dianut oleh sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya. Negara-negara di Indonesia itu artinya dianut juga oleh warga negara eh, di mana sistem ini dipakai. Oke, kemudian norma sosial, apa bedanya nilai dengan norma sosial?